Anda harus memiliki koin USDT-TRC20 dan token PRON untuk pembayaran komisi. Tekan Send dan pilih USDT-TRC20. Tempelkan alamat dompet tujuan transfer Anda atau salin kode QR agar alamat tersebut dipindai secara otomatis. Masukkan jumlah yang sesuai untuk pembayaran lisensi dan tekan Next. Harap diperhatikan, Anda harus memiliki tron di saldo dompet Anda untuk pembayaran komisi transfer. Periksa sekali lagi alamat dan jumlahnya, lalu konfirmasikan transfer dengan menekan Confirm. Tunggu sampai notifikasi pembayaran muncul. Di halaman tersebut Anda akan melihat kunci aktivasi untuk lisensi Anda.